Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya uh, di dunia SN di channel ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat option digital online uh, melalui google form dan sekaligus bagaimana nanti cara merekapnya. kita simak bersama-sama di video ini tadi sebelumnya jangan lupa ya selalu support video kami dengan cara subscribe dan tunjukkan tombol kita lupa. langsung saja yang pertama buka di google drive nya kita tunggu. Kita anggap ya sudah tahu semua cara membuka Google Drive. Biar langsung saja kita fokus pada cara membuat absensi online. Nah di sini saya sudah membuat daftar dari filenya di absensi siswa online. Kita buka saja. Di sini masih kosong ya. Kita lihat masih kosong. Kita akan membuat data baru dengan cara klik kanan, terus pilih lainnya toggle formulir kita klik ya pilih formulir kosong kita tunggu nah sudah muncul formulir tanpa judul ini nanti kita akan ganti kita tulis ya absensi siswa online ada deskripsi terserah ini ini saya contoh saja untuk SDN 02 Masi SDN Negeri 02 Masi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Nah untuk pertanyaan tanpa judul ini kita ganti sebagai jawaban singkat saja. Nanti kita ganti untuk yang selanjutnya tahun-tahun pelajaran. Nanti kita akan mengisi tahun pelajarannya berapa. Untuk validasinya kita hapus saja responnya. Nah, terus untuk wajib isi ini kita harus wajib diisi, kita contoh saja, terus kita tambah, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, bulan, nanti akan otomatis ada, nanti kita akan tambahkan semua, ini tambahkan semua nanti akan otomatis menambahkan sendiri setiap bulannya, nah, jadi kita tidak perlu satu-satu, Ya, kita wajib isi kita cek nah, terus ketambahkan lagi terus pertanyaan yang ketiga adalah kita tulis mata pelajarannya apa ya nah, di sini kita pilih untuk yang tradon eh, ya nah, ini contoh saja kalau misalnya tidak perlu ya nanti disesuaikan saja ini pakainya drop down ya, yang drop down pelajarannya misalkan yang pertama ya pendidikan agama islam dan budi pekerti yang kedua misalkan PJOK ini untuk mata pelajaran terserah kalau misalkan satu juga boleh kalau mau misalkan untuk guru mapel, kalau untuk guru kelas tidaknya semua juga boleh ini wajib diisi ya harus diisi Ini sebagai contoh, misalkan saya punya data, nanti saya buka ya. Data siswa nanti akan kita masukkan. Nah, namanya yang pertama, Agus Ramadani kita copy. Cara copynya biar cepat, Ctrl plus C ya. Nah, sama kalau sininya Control V. Nah, semuanya kita copy. Misalnya untuk kelas 1. Nah, ada 14 siswanya misalkan. Nah, untuk ini karena nanti kolomnya harus kita isi. Ini untuk yang pertama misalkan kita harus hadir. Yang kedua izin. Yang ketiganya sakit. Dan yang keempat tanpa keterangan misalkan kita ganti dengan alfa atau tanpa keterangan boleh berserah ya sini saya membuat dengan alfa terus untuk perlu tanggapannya harus diisi setiap tanggapan berarti nanti harus harus diisi kita tambah satu pertanyaan lagi kita kasih di sini keterangan ya, kita ketik, ketik keterangan opsinya memakai eh, teks panjang ataupun dengan jawaban singkat boleh terserah lah ya, ini jadi nanti tidak wajib untuk diisi. Kita lihat dulu ya seperti apa nanti tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, nanti tahun pelajaran, bulan mata pelajaran. Oh, ya yeah, ini masih. tapi kalau misalkan nanti kelas ini per kelas ya untuk tiap Jadi misalkan ini untuk kelas 1 contoh untuk kelas 1. Nah, nanti di atasnya bisa ditambahin sendiri nanti untuk opsi online kelas berapa misalnya. <tuh> terus ini contoh saja langsung. dan nanti kita masukkan ya tahun pelajaran 2019 2020. Bulannya misalkan bulan Januari. Terus mata pelajaran kita masukkan. Misalkan di sini apa ya? Matematika ya. Matematika. Nah, terus ini daftar hadirnya kita klik hadir-hadir misalkan izin contoh saja misalnya ada yang sakit, ada yang izin ada yang tanda terangan ataupun alfa nah keterangannya ini terserah, boleh diisi, boleh tidak Karena tadi kan tidak saya wajibkan untuk mengisi, jadi jawabannya ini bisa diisi, bisa tidak ya kita lihat sakit nah contohnya sih misalkan museum di sini sakit nah kita kasih keterangan misalkan keterangannya misalkan seperti ini museum Juliana sakit di kawat di, di sakit umum kajen pekalongan maksudnya kajen pekalongan misalkan kalau sudah kita kirim ini sudah terkirim, ataukah kirim tanggapan Anda telah diterima. Ya, kita hapus ya. Terus kita lihat di respon, respon ini sudah ada satu tanggapan karena tadi sudah ada yang mengirim satu. Nah, tadi kan bulan satu, Hanya bulan, misalkan bulan Januari, kenapa tidak dikasih tanggal? Karena tanggalnya nanti sudah ada sendiri, kita buat reset baru. Oh iya. Di sini ada yang kelupaan formulirnya tadi belum eh, dibuat kita batalkan dulu caranya kita tidak usah mengetik kita klik pertanyaan terus absensi oleh kita klik terus nanti formulir tanpa judul kita klik nanti otomatis langsung menulis sendiri kita langsung ubah kita respon kita buat spreadsheet yang baru ya buat spreadsheet baru nah, kita buat saja yang baru nah ini sudah ada tanggapan yang masuk itu tanggalnya sudah ada jam sudah ada ini masih memuat ya nah, sedang diproses ya Agus Ramadhani hadir Ahmad Afrika Aram hadir. nah ini masih diproses cukup lama ya ini karena mungkin agak lalat internetnya. Ya. Ini tampilannya nanti seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini kan kurang asyik kalau kita buat untuk absensi mungkin akan agak kesulitan. Maka kita nanti akan perlu menambah set lagi agar nanti ketika kita print itu rekapnya lebih eh, apa ya, sesuai dengan keinginan kita lah sesuai dengan keinginan kita kita tambah set ini ya tambahkan set nah ini akan muncul set baru atau set dua kita ganti klik kanan ya ganti nama klik kanan ganti nama kita misalkan ganti dengan nama rekap satu misalkan enter dah recap 1 nanti di kolom A1 ini kita tulis sama dengan kita buka yang form respon tadi nah, bulan kita klik ya terus kita enter ya akan muncul kita tarik ada mata pelajaran di kolom C kita tulis keterangan nah, nanti kan ada keterangan di bawahnya nanti ada diri izin Akhir Untuk yang D di 1 kita tulis yang nama-nama siswanya. Ya, nama-nama siswanya nanti akan kita masukkan. Ini diklik. klik ya, nanti akan kita klik jangan di apa? lanjut seperti ini. Jangan di blok semua kalau di enter itu nanti hasilnya akan seperti ini value akan error maka ini salah kita hapus saja ya kita sama dengan terus klik kita cari nah di awal ini nama yang pertama klik saja terus kita enter langsung nah, nanti baru kita tarik kita tarik saja ini jangan di blok semua jangan tapi nanti satu saja nanti kita tarik nanti otomatis kan <tuh> Uh, muncul sendiri nah nanti ini dari keterangan ini nanti akan kita hapus yang tidak perlu kita hapus nah, karena yang kita butuhkan adalah nama-namanya ya terus untuk bulan bulan ini nanti akan kita buat data validasi ya data validasi data nah ini di sini nanti kita buka dulu form responnya kita klik Ya, klik di sini. Nah, kita tarik eh, atau kita blok. Ya. Kita blok karena jumlahnya kurang lebih kan ini nanti satu tahun ya. Nuhudi Kurang lebih satu tahun. Maka kita klik 350, 350 hari. Ya, kita klik 350 hari. Kita klik Oke. OK kita simpan oh, masukkan rendah yang valid oh berarti ini nanti kita harus oh sebentar ya. ini mungkin masih ada yang salah kita harus memasukkan dulu kolomnya mungkin ini karena kolomnya tidak sampai 350 harus kita masukkan nanti mungkin kita coba saja dulu ya kita coba saja dulu biasanya kolomnya hanya sampai berapa ini 100 oh iya ini maka kita harus menambahkan kolom sendiri ya di sini kita menambahkan kolom sendiri karena nanti chain nya sampai 350. Kenapa 350? Kan karena dalam satu tahun itu harinya kan berapa? Nah, biar kita sampai apa? Kita hapus dulu ya. Kita tambahkan dulu e, barisnya berarti kalau 102 itu kira-kira 200 berapa ya, 50-an lah kita tambahkan ya, 352 ah, ini sudah cukup saya rasa ini sudah cukup ya ini 352 ya rekapnya nanti kita buat lagi data di sini validasinya tak ulang ya tadi kan tidak sampai 350 kita buat lagi di bulan Januari nah kita klik dulu sini lupa sampai lupa ya dari Januari klik nah dah kita klik saja 350 yang 700 kita klik oke okay. ini sudah bisa nanti insya Allah ya simpan tapi nanti direspon ini nanti sudah ada data validasi jadi nanti data-data sampai dengan 350 baris tadi nanti bisa dihabiskan di dan ya, nanti akan muncul semuanya kita buat yang pelajaran kita buat data validasinya juga ya atau validasi data gitu ya caranya di video ini sama sebenarnya nah, kita klik kriterianya di sini tadi mata pelajaran sama di 2-350, ya, kita klik OK, kita klik simpan. Nah, untuk keterangan, kita tulis "hadir izin ini harus sesuai dengan yang ada di eh, Google Form tadi, ya, harus sesuai dengan yang ada di biar namanya tidak." nanti biar masuk, masuk nanti masuk rumus ya. Yang bawah kita tulis jumlah. Nah, untuk Agus kita buat rumus rumus sendiri yang hadir nanti Agus hadir berapa kali, terus izin berapa kali, sakit berapa kali, alfa berapa kali. Nanti biar tahu tiap siswanya. Ya, nanti di sini harus kita buat rumus-rumusnya memakai rumus kon if it sama dengan terus kon if yang biar uh, jumlah yang banyak yang ada s nya kita ya ini ya, klik seperti ya rumusnya ya nanti yang hadir Agustabadi jumlah yang hadir ada berapa nanti yang hadir Angkus ini kita blok dari yang A ini sampai 350. Nah yang 8 kita ubah menjadi 350. Nah agar nanti biar tidak rubah-rubah ininya ya, nanti ini kita kunci caranya diklik di sini kita klik S dolar ya. Ini juga kita klik dolar titik ya. rumah lanjut, yang kita pilih adalah hadir, hadirnya biar tidak uh, lari-lari kemana-mana, kita kunci lagi, yang kita kunci adalah yang C nya, biar tidak lari. tapi kalau yang dua nya tidak usah kita kunci ini yang satu sudah, terus biar kita samakan terus yang berarti jumlah nanti untuk mata pelajaran tadi kan hadir sudah Nanti mau pelajaran kita, kita klik. Nah, ini tarik, tap Nah, ini masalah ini. Kita hapus dulu ya. Nah, taruh di belakang. Tap Nah, ini D2 ya, jalan D3. Dari D2, klik. Nah, kita hapus. Kita ganti nomor dua. Ininya ganti 350 kalau ini kita kunci semua nanti caranya di blok cara menguncinya ya dari sini kita diklik terus nanti kita blok caranya seperti ini terus kita pencet F4 nah, nanti akan ada tanda dolarnya semua itu mengunci nah kita samakan berarti karena tadi bulan Nah, mata pelajaran? Kita klik yang mata pelajaran. Mata pelajarannya kita juga kunci. Caranya di F4 tadi. Terus kita titik dua lagi. Ya. Titik dua tinggal bulan Sudah, Tinggal bulan. Klik. Kita cari bulannya di mana? Kalau ketutupan. Nah, ini kelihatan jadi Januari. Blok ke bawah. Nah kita ganti p10 nya ganti 350 nah dia tidak lari kemana-mana kita kunci lagi blok. setelah itu pencet F4 nya eh nah, titik koma kita klik yang bulannya nah bulannya biar tidak lari kemana-mana kita F4 lagi kita kunci tutup kurung dan kita enter kita lihat hasilnya nol Kok nol iya karena di sini bulannya belum ada masih kosong terus kita tinggal copy saja ke bawah. Nah yang jumlah kita jumlahkan sum dari atas bawah kita enter. Nah jumlahnya. Nah, seperti ini ya. Nah kita buat nanti kurang lebih seperti ini Saya tarik sudah sesuai nah, ini rekapnya seperti ini ya rekapnya sudah sudah Musim di sana nah, Rizki cuma Alfa kita lihat di sini. Museum kita terlihat, disco cuma Alfa. Terus museumnya di sini nah, ini untuk rekapnya seperti ini, ya. Ini mereka punya. tapi ini belum selesai. Hey. Seperti ini, kan? Kita lihat, hey. kita tambahin lagi, sudah ada dua Agus Ramadan ini hadir satu izin satu dua, dua. tapi kalau misalkan seperti ini ini kan tampilannya apa ya kurang bagus kan nah, tampilannya kalau seperti ini kurang bagus maka nanti kita akan tambah lagi satu set lagi seperti ini kita buat ya tambahkan set ganti nama misalkan contoh recap Cetak, nah, kita let's chat saja. Ya, berisik ya, soalnya banyak. Nah, kita tulis. untuk nomor sini itu kita sesuaikan dengan ya kita tahu dulu. Untuk nomor sini kita sesuaikan dengan data siswa. Kita sesuaikan dengan data siswa. Siswanya di sini ada berapa? Kita hitung ya. Kita blok semuanya. Kita lihat di pojok sini ada 14. Tapi siswanya itu jumlahnya ada 14 tadi yang kita masukkan. Maka nomor yang kita Buat di sini juga nanti sampai nomor 14 ya. nah, kita buat rumus nah, nanti kita akan membuat rumus yang berlaku. rumusnya nanti mudah sekali kita hanya menggunakan transpose saja kita blok sebenarnya ini bisa sampai jumlah kita blok tapi sampai Alfa saja dari nama siswa 1 sampai empat kita blog kita tuliskan rumus kita ketikkan rumus sama dengan dulu ya sama dengan transpose nah, ini ada transpose kita klik nah nanti kita lihat di recap ini ya kita blog dari nama Agus ini, ini ya kita blog sini sampai yang terakhir, nah, jangan langsung di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, enter baru baru hai, hai, Kita jumlahkan, kita beri warnanya biar kelihatan indah. Ini kalau atasnya untuk mata pelajaran, tinggal disamakan saja, sama dengan terus pada matematika. Ini pelajarannya apa? di -enter saja sama untuk bulan sama dengan diklik pada bulannya terus di-enter batasnya kita kata supaya rapi nanti ya ketika kita cetak agar lebih kelihatan indah sesuai selera ya nah ini kita close dulu kita tutup kita lihat Ya, kita uji coba setelah kita buat kita uji coba dulu ya Nah setelah itu kita kirim kita tutup kita lihat responnya di sini sudah bertambah kita lihat sepriciknya apakah sudah ada tambahan biru? Nah ini kan sudah ada, ya. Mohon nah, jangan itu berisik karena ya. Nah di sini ini sudah otomatis mengikuti dengan apa yang tadi kita masukkan karena tadi kan sudah kita buat sampai 350 baris. Jadi sampai dengan 350 turis nanti ketika kita masukkan masih otomatis eh, nol sendiri sesuai ya. dengan mata pelajaran dan gunanya apa nanti ini bisa nol oh, sendiri. Maaf eh, suaranya agak fisik rame ya semoga tidak terganggu dengan suara-suara itu. Lihat, ini responnya. Kita coba-coba, ya. <tik> Suaranya rampas mudah itu menjadi nada-nada eh, yang indah untuk mengirimi eh, agar tidak eh, apa ya, tidak terlalu tegang, tidak terlalu panik. Enjoy saja. Ya, lihat di sini. Kita coba terus, misalkan kita ulang-ulang apakah nanti bisa dengan yang sama dan di sini kita lihat kita lihat ya interesseponnya karena disini sebenarnya sudah ada analisanya juga analisa dari eh, apa namanya dari absensi yang kita buat kita lihat ini nah, analisanya sudah ada ini bisa di print kalau misal buat di print dan dicetak, buat untuk tanda bukti kita bahwa kita sudah melakukan ekskursi harian. Kita bisa di sini. Nih, semuanya ada mata pelajarannya ada, terus uh, sampai dengan grafik grafiknya sampai keterangannya di sini ada. Jadi sebenarnya cukup lengkap lah. untuk google form ini sebenarnya cukup lengkap. Nah. Kita akan lihat seperti jennya, hasil yang tadi kita input kita masukkan. Nah ini semuanya sudah masuk ya pelajaran yang berbeda Mata repa, pelajaran yang berbeda Ini nanti untuk rekapannya Insya Allah sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang tadi kita input Karena untuk rekapannya itu kan tadi jumlah totalnya Ada 350 Baris kurang lebih seperti itu tadi ya Untuk total sebelumnya itu yang bisa saya bagi uh, untuk absensi online dengan menggunakan google form sekaligus rekapannya <tuh> semoga bisa bermanfaat uh, bagi teman-teman semua dan sekaligus ini juga sebagai pengingat bagi saya ya sebenarnya ya kalau tidak support lupa uh, terima kasih selalu support terus video atau channel kami di SN agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial video yang lain yang lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kalam bila kita fikir hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.